Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Batara Channel mengikuti kegiatan workshop penulisan fiksi dan non sampai Hotel Pelangi Malang ini lumayan artistik dengan arsitektur lama ini ada tulisannya Hotel Pelangi Hotel Pelangi Heritage nah, ini peninggalan Belanda sepertinya ya kalau dilihat dari gedungnya ini Ya lumayan tua ini Dan masih kokoh Nah ini yang sudah Ada renovnya ini Sudah ada renovasi modern Ya nah ini peninggalan Belanda ini Persis berada di sebelahnya Masjid Jamek Malang Kamarnya ruang yang lumayan banyak dan lumayan bagus, kamar-kamarnya masih uh, tertata dengan baik. Dan Ini sudah pemberkasan untuk check-in di Hotel Pelangi malam dalam rangka workshop. Penulisan karya fiksi, non-fiksi guru-guru SMA negeri saya cakap ya. ya. dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys ini uh, Hotel Pelangi Hotel Pelangi ini ada di sebelahnya Beji Jameh ya. Nah ini Termasuk hotel Yang Bersejarah di kota Malang Ini teman-teman dari SMA Negeri satu dua tiga empat sedang kumpul kumpul ini mau mau selfie ini mau selfie di depan hotel untuk kenang kenangan dibawa pulang ke Malang ya ini ah, pulang ke Pamekasan ya ya halo halo ya ya halo halo ah, nanti tak tak bikinkan video ini ya ini ini teman temen ini Buyuni dari